Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan Scorpio di bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami kontak yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021. Dalam singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang skopil di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang skopil di bulan Oktober tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu rumah zodiak Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kisahnya kita membuka dan membacakannya, Itu kesehatan seorang Scorpio adalah 8 of Swords ataupun delapan pedang. Secara umumnya, option itu diartikan tidak disarankan untuk melihat yang lain, tidak disarankan untuk mengurusi yang lain sehingga berdampak negatif kepada diri sendiri. Yang disarankan di sini adalah baiknya lakukan kaki untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Dan di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan, di mana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Scorpio terlalu lelah, terlalu letih di dalam bekerja, memaksakan diri di dalam bekerja, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan yang kedua, di sini seorang Scorpio terlalu sibuk untuk mengurus yang lain, mengurus anak, mengurus ini, dan mengurus itu, yang akan berdampak negatif kepada kesehatannya juga. Namun, di sini kepada seorang Scorpio, banyak fokus kepada diri sendiri untuk mendapatkan kesehatan untuk move on dari kesehatan yang menurun di bulan Oktober tahun 2021. dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini ada beberapa prediksi yang menggambarkan seorang anak merupakan sosok seseorang yang menjadi penyemangat yang mendapatkan seorang Scorpio untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini seorang anak juga bisa menggambarkan. Menjadi penyebab kesehatan seorang Scorpio menurun di bulan Oktober tahun 2021 dikarenakan di sini seorang Scorpio terlalu lelah untuk memikirkan dan mengurus seorang anak. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, "Don't Secara umumnya, "Don't itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio, di sini menggambarkan seorang Scorpio mengalami penurunan kesehatan yang dimana di sini karena tahan Scorpio terlalu lelah, terlalu sibuk, terlalu... Mempersiapkan pikiran untuk memikirkan masa depan anak, impian anak, harapan seorang anak yang dimana di sini untuk menggapai cita-citanya dan di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang anak juga mempunyai impian untuk mendoakan dan support memotivasi seorang Scorpio untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021. dan untuk kartu keuangannya adalah dua pentakel ataupun dua koin secara umum kontak itu diartikan kondisi stabil zona nyaman dan ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan kembali dan mendapatkan yang lebih bagus lagi dan di disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 keuangannya di dalam zona nyaman zona stabil yang dimana disini seorang Scorpio ingin mengambil satu langkah untuk tujuan mendapatkan keuangan yang lebih sempurna keuangan yang lebih bagus kehidupan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio akan mengambil satu langkah satu usaha satu upaya satu pekerjaan dan tidak tertutup kemungkinan akan membuka usaha yang baru untuk meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Scorpio dan seseorang yang berada di sekitar Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Scorpio berada di dalam zona nyaman, zona stabil, serta ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Yang dimana di sini, orang-orang terdekat, orang-orang sekitar akan memotivasi seorang Scorpio dan memberikan sebuah petunjuk untuk membuka usaha yang baru yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan didukung, didoakan oleh pasangan untuk membuka usaha yang baru, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan serta finansialnya. Dan jika kartu desktop kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio, di sini menggambarkan impian, harapan, dan cita-cita seorang Scorpio untuk meningkatkan keuangan akan kemungkinan bisa ia wujudkan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini mengambil satu langkah, satu usaha, satu upaya, dan satu kerjaan yang baru, yang didoakan penuh, dimotivasi penuh oleh pasangan serta orang-orang di sekitar Scorpio sendiri, dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah. Ace of One Secara umumnya Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin mencoba yang baru, ingin memulai hal yang baru, dan ingin mencoba sesuatu Dan di disini menggambarkan karya pekerjaan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami perubahan yang dimana disini digambarkan Seorang Scorpio akan mengambil satu langkah yang dimana sini didukung kartu pentakel yang ingin mengambil satu langkah, satu peluang usaha untuk meningkatkan karir kehidupan di bulan Oktober dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan menerima satu tawaran pekerjaan yang baru yang dimana sini belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan berlampak positif kepada kehidupan, keuangan seorang Scorpio sendiri. Serta di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan memulai usaha yang baru, usaha tambahan yang dimana sini bertujuan untuk meningkatkan karir, meningkatkan pekerjaan, meningkatkan kehidupan, serta meningkatkan finansialnya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah, naik offshore secara naik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan sosok karir seorang Scorpio akan mengambil satu langkah satu usaha satu permulaan awal mula di dalam kategori karir yang akan bertujuan memenikahkan kehidupan di sini digambarkan juga seorang Scorpio akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat yang akan mendongkrak kehidupan finansial karya lebih bagus lagi. serta di sini seorang Scorpio akan memulai sebuah usaha yang baru yang dimana di sini usaha tambahan untuk meningkatkan kehidupan yang didukung penuh didoakan penuh oleh pasangan seorang Scorpio yang dimana di sini usaha yang baru berdandan dengan kartu tuh pentaka yaitu itu keuangan yang stabil dan memulai langkah. Untuk meningkatkan keuangan dengan memulai sebuah usaha yang baru bersama pasangan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan dimotivasi oleh orang-orang di sekitar, orang-orang yang berada di sekeliling seorang Scorpio untuk mendapatkan karir kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan kartu dasar dan seorang Scorpio di sini menggambarkan. Impian dan harapan seorang Scorpio untuk mendapatkan peningkatan, kaya peningkatan kehidupan di bulan Oktober tahun 2021 kemungkinan akan bisa ia gapai dengan memulai usaha yang baru. dan membuka usaha yang baru bersama seorang pasangan dan sama-sama berjuang, serta di sini seorang Scorpio akan mendapatkan satu pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu mendokter finansial keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah... Ace, OK. Secara umumnya Ace, tapi itu diartikan ingin memulai, ingin menata, ingin mencoba kembali, ingin mendapatkan kembali, dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Scorpio ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Scorpio yang sedang single akan berusaha mencari dan mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan. Hubungan yang lebih bagus, kategori hubungan asmara yang harmonis yang lebih bahagia di bulan Oktober tahun 2021. Serta di sini seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan menata meniti kembali hubungan asmaranya bersama seorang pasangan yang dimana di sini akan terjadi kebahagiaan, keharmonisan di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk super energinya adalah Night of One. Secara memusnahkan, oven itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio yang sedang single akan mencoba memulai ingin mendapatkan pasangan yang baru, Yang dimana di sini naik merupakan sosok seseorang yang menjadi pasangan seorang Scorpio yang single, yang usianya di bawah 30 tahun, yang bisa dikategorikan orang dewasa yang akan mampu. Men Buat hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis lagi. serta di sini seorang Scorpio yang sedang single? Ingin melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara. Dan di sini kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan menata menitik kembali hubungan asmaranya Yang dimana di sini akan sebuah membuat kejutan dan mendapatkan kejutan dari seorang pasangan yang dimana pasangan di sini disimbolkan dengan naik of one yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, meningkatkan hubungan asmaranya di dalam kategori keharmonisan kebahagiaan. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan impian, harapan, cita-cita seorang Scorpio untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021, mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis akan bisa ia wujudkan yang dimana sini dengan usaha yang ia lakukan yaitu memulai menata-meniti kembali yang didukung penuh oleh orang-orang di sekitar dan naik ofang ini bisa dikategorikan adalah pasangan seorang Scorpio sendiri yang selalu mendukung masuk ke seorang Scorpio untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio itu berada di angka 8, 82, 21, 11, dan 19 baik mungkin cukup dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 semoga bermanfaat